Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah sudah cukup lama kita tidak berjumpa satu dengan yang lain. Nah sebelum saya mulai masuk ke dalam renungan daripada firman Tuhan. Maka izinkan kami mengucapkan syukur yang berlimpah-limpah kepada Tuhan. Karena kami melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Semua itu digenapi. Tiga bulan kita tidak ibadah. Kita ibadah melalui live streaming tetapi selama tiga bulan kami melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan benar kita berkata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua kami juga berterima kasih dan mengucap syukur kepada kesetiaan daripada seluruh jemaat, seluruh pengerja. Sehingga dengan setia kita mulai mengembalikan persembahan-persembahan kita. ...yang kita bawa dengan hati yang dipenuhi ucapan syukur dengan kerelaan. Dan untuk hal ini maka saudara kami mengucapkan terima kasih... ...dan Tuhan kiranya memberkati Anda dengan berkat yang berlimpah-limpah. Renungan yang saya ingin bawakan pada pagi hari ini saudara... ...itu adalah membangun pilar kedisiplinan. Nah, new normal atau kehidupan yang baru... Gaya hidup yang baru, sekarang sudah menjadi uh, bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Waktu Anda membuka mata Anda, maka kehidupan yang baru, new normal, protokol kesehatan yang baru, ini akan menjadi gaya hidup buat kita. Dimana kita kemudian saudara diminta untuk memperhatikan kebersihan dan kesehatan Daripada masing-masing kita. Kita mulai kemudian saudara mengadopsi kembali. Kita kembali kepada gaya hidup yang dipenuhi dengan kedisiplinan. Yaitu dengan menjaga kebersihan tangan kita. Dan kemudian kita menggunakan masker dan seterusnya. Dan yang kedua saudara kita juga kemudian diajar untuk memperhatikan. Kehidupan daripada orang lain, kita mulai empati kepada orang lain yaitu dengan menjaga supaya jangan sampai kita menjadi menjadi carrier daripada orang lain. Ya bagaimana caranya maka kehidupan new normal itu mengajarkan kita kalau kita sakit lebih baik kita ada di rumah, pada waktu kita batuk maka kita menutup mulut kita, waktu kita bersin maka kita kemudian menutup juga hidung kita supaya kita tidak mengganggu orang lain nah saudara yang dikasih oleh Tuhan kalau kita melihat kepada kehidupan new normal maka kata kunci daripada kehidupan new normal itu adalah disiplin dan kata disiplin saudara itu diambil dari kata disciple yang adalah murid. Nah, sejak kita masih kanak-kanak, pada waktu kita dilahirkan dari kandungan ibu kita. Maka orang tua kita telah menanamkan benih-benih kedisiplinan. Dimana orang tua anda memberikan anda makan teratur tiap tiga jam sekali. Maka orang tua kita itu menyediakan makanan. ...asi, susu, dan lain sebagainya. Saudara, Anda kemudian dididik untuk tidur teratur. Anda dididik untuk hidup teratur. Sampai kemudian kita beranjak menjadi dewasa. Apa yang terjadi pada waktu kemudian kita menjadi seorang yang dewasa penuh? Kita mulai kemudian saudara sekolah di tingkat perguruan tinggi... Nah, kemudian kita mulai bekerja dan meniti karir saudara. Maka, kedewasaan karir ini mulai menggerus pilar-pilar kedisiplinan yang ditanamkan sejak dari masa kecil kita. Oleh karena alasan bahwa kita perlu belajar lebih lagi, kita perlu bekerja lebih lagi, maka... ...kita mulai kemudian melewati jam-jam makan yang teratur. Kita mulai mengurangi jam-jam tidur kita... ...yang seharusnya kita tidur tujuh sampai dengan delapan jam. Nah oleh karena pekerjaan dan karir... ...maka kita mulai mengurangi dan pilar kedisiplinan... ...yang ditanamkan oleh orang tua kita sejak kita lahir. Perlahan-lahan itu mulai tergerus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan... Apa yang terjadi pada waktu kita mulai melanggar kedisiplinan di dalam kehidupan kita? Saudara, pada waktu kita mulai menggeser jam makan kita, maka saudara, penyiksaan karena rasa lapar itu makin meningkat, dan pada waktu rasa lapar Anda melebihi rasa lapar yang biasa karena jam makan kita. Yang kemudian saudara nah ini makin uh, molor beberapa jam dari jam yang seharusnya. Maka otomatis kita akan makan lebih banyak daripada porsi yang sebenarnya. Dan demikian juga saudara pada waktu kita mulai mengurangi jam tidur kita. Maka ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Yang pertama... Pada waktu kemudian saudara, Anda disiksa oleh rasa lapar. Oleh karena Anda memindahkan jam makan Anda dari jam 12, Anda memindahkan sampai jam 2 dan jam 3. Maka porsi makan Anda itu akan makin bertambah dan tubuh Anda itu hanya bisa kemudian mendigest. Kebutuhan hanya untuk tubuh ini untuk satu hari saja. Tetapi kelebihannya dia akan simpan dan apa yang terjadi pada waktu penimbunan itu terjadi. Maka berat badan kita itu makin bertambah. Pada waktu berat badan kita makin bertambah, Nah anda lihat makin berat kita untuk melakukan disiplin dalam olahraga. Karena waktu anda berlari, berat badan anda akan membebani. Lutut anda akan terbebani dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada waktu kemudian anda tidak makan tepat pada waktunya, oleh karena berbagai macam alasan kita mulai meninggalkan kehidupan yang dipenuhi dengan kedisiplinan saudara yang dikasihi oleh Tuhan maka otak Anda akan memerintahkan kepada tubuh Anda untuk memproduksi asam lambung tepat pada waktunya pada waktu kemudian saudara asam lambung itu mulai diproduksi tetapi Anda melewati jam makan Anda maka asam lambung ini mulai menggerus lambung Anda. Lambung Anda menjadi perih dan selalu lihat berapa banyak orang-orang yang kehidupannya dipromosi oleh Tuhan, kehidupannya mulai diberkati oleh Tuhan, tetapi tubuhnya tidak menunjang oleh karena dia mengalami sakit, mah, dan pankreas. Pada jam makan kita tidak makan. Saudara, dia mulai mengeluarkan insulin. Untuk kemudian saudara, yang mendigest seluruh karbohidrat dan sat-sat gula yang ada. Tetapi, pada waktu kemudian kita melewati jam makan itu, maka otak kita kemudian mulai memberikan order yang beda. Dan apa yang terjadi? Pada waktu kita mulai makan, maka, Pankreas kita tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup. Oleh sebab itu Anda lihat penyakit gula adalah penyakit yang banyak diderita oleh orang-orang Indonesia. Nah mengapa? Oleh karena kita melanggar pilar-pilar kedisiplinan yang telah tertanam sejak daripada kita lahir. Saya percaya bahwa new normal itu akan membawa kita kembali kepada kedisiplinan yang seharusnya. Nah, minggu lalu Pak Edi menyampaikan satu hal yang bagus sekali mengenai etimologi daripada kata disiplin. Kata disiplin itu dalam bahasa aslinya Saudara berarti kita diajar. Dan kita tidak hanya diajar, tapi kita juga dihajar. Saudara kita tidak hanya diajar dan dihajar, tapi kita juga dihukum. Bisa katakan amin, bisa katakan amin buat saudara yang ada di rumah. Nah pertanyaannya, saudara banyak orang yang mau belajar. Tetapi berapa banyak yang mau dihajar? Bisa saya lihat tangan-tangan yang terangkat yang di rumah. Puji Tuhan. Saudara nggak mudah untuk menjadi murid. Karena untuk menjadi murid, untuk disiplin, saudara kita perlu diajar, kita juga perlu dihajar, dan kita juga perlu dihukum. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak salah kalau pada hari-hari terakhir, Alkitab menubuatkan akan datang masa yang sukar, dan apa yang terjadi pada waktu masa yang sukar itu datang, maka Tuhan memberikan pesan khusus kepada gereja, Supaya gereja pergi ke semua bangsa dan menjadikan semua bangsa murid, disciple. Nah mengapa? Karena saudara gereja ini adalah partner Tuhan untuk menegakkan kedisiplinan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara selama kita masih hidup di muka bumi ini. Nah saya hanya berdoa biarlah saudara gereja dipakai oleh Tuhan untuk membangun pilar-pilar kedisiplinan yang ada di bangsa ini. Karena kita melihat saudara bangsa kita adalah bangsa yang santun, bangsa yang terhormat. Tetapi kalau kemudian bicara tentang kedisiplinan maka bangsa kita adalah bangsa yang tidak sabar untuk disiplin dalam hal mengantri mengantri untuk masuk ke dalam pesawat, mengantri kemudian untuk masuk ke dalam satu ruangan, maka sulit sekali untuk menegakkan disiplin. Tapi saya percaya pada waktu gereja mau diajar, dihajar dan menerima hukuman untuk kebaikan, maka gereja saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan untuk menegakkan prinsip-prinsip kedisiplinan. Bisa katakan amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan bagaimana cara kita memuridkan dan dipakai oleh Tuhan. Untuk membangun pilar-pilar kedisiplinan dalam hidup ini. Maka percayalah Tuhan akan menjadikan hidup saudara. Dan hidup kita semuanya sehingga melalui kehidupan kita orang akan memperoleh suatu inspirasi. Nah, saya ingin cerita ya tentang seorang sahabat saya yang melayani bersama-sama di gereja ini. Nah, beliau ini adalah pendeta Dr. Akaharahab, akalnya disingkat dari kata Ahmad Kadri, karena beliau adalah dulu ex-Muslim yang kemudian menjadi seorang pendeta. Nah beliau ini adalah anak daripada seorang ajudan dari seorang gubernur di Sumatera Utara. Dan keluarga beliau adalah, uh, beliau memiliki uh, kakak adik 10 orang. Dan kehidupan daripada seorang ajudan gubernur tidak mencukupi bagi mereka untuk mengecap pendidikan yang tinggi. Sehingga selesai sekolah menengah atas maka para Parahap itu berhenti sekolah dan beliau bekerja karena beliau adalah anak yang paling tua. Nah pada waktu kemudian saudara saya bertemu dengan beliau, ya maka saya mendorong beliau untuk belajar kembali di sekolah Alkitab, di SDT Pelita Kebenaran. Nah pada waktu kemudian saya mendorong beliau ragu-ragu saudara, apakah beliau sanggup untuk sekolah lagi karena usianya sudah 60 lebih. Nah, maka beliau mulai S1 di usia yang sangat lanjut dan puji Tuhan S1 berhasil. Maka saya mendorong, kenapa para Rahap tidak melanjutkan untuk pendidikan di strata 2. Dan kemudian Saudara beliau mengikuti kembali dan puji Tuhan strata 2 lewat dan saya dorong kembali untuk mengecap pendidikan sampai dengan strata 3. Dan apa yang terjadi? Pada usia 70 tahun maka bapak pendeta Dr. Akah Rahab Memperoleh gelar S3 nya Sehingga pada waktu kemudian beliau lulus menjadi dokter Maka saya adalah orang yang pertama yang berkata Pak Rahab Bapak akan menjadi ikon dari gereja ini Bapak akan mendatangkan inspirasi buat orang-orang lain Buat generasi muda yang ada di bawah kita Kalau bapak yang sudah 70 tahun Berhasil menyelesaikan studi di S3 maka yang lain itu juga pasti bisa sedang dikasih oleh Tuhan ada seorang hamba Tuhan tokoh daripada gereja metodis yang bernama John Wesley dalam satu hari maka dia melayani Tuhan dan dia kemudian saudara meninggalkan rumahnya dan dia menempuh perjalanan tiap hari tidak kurang dari 20 mil. Yang sama dengan 32 km per hari. Dan dia menjalani pelayanannya dengan setia 40 tahun. sudah bukan waktu yang singkat. Tidak ada hari di mana dia tidak memberitakan Injil. Dan kalau saya hitung perjalanan di seluruh kehidupannya. Maka John Wesley menempuh 400 ratus km selama hidupnya. Untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Sudah dia menulis 40.000 khotbah Dan dia menulis 400 buku. Dan dia menguasai 10 bahasa. Pada usia 83 tahun. Maka dia jengkel. Kenapa? Karena dia tidak bisa menulis lebih daripada 15 jam dalam sehari. Dia marah dengan dirinya oleh karena usia tuanya. Dan pada usia 86 dia menjadi sangat kesal oleh karena dia tidak bisa berkhotbah dua khotbah dalam sehari. Anda lihat? Dia menanamkan kedisiplinannya di dalam melayani Tuhan. Dia membangun kehidupan yang disiplin di masa tuanya. Dan John Wesley, dia menulis dalam buku hariannya. Dia mengeluh karena dia memiliki kecenderungan untuk tidur sampai dengan jam 5.30 pagi. Nah mengapa saudara? Dia mengeluh karena biasanya dia bangun jam 4 pagi. Dan dia hanya terlambat satu jam tiga puluh menit. Dan itu pun oleh karena dia sudah mencapai umur hampir sembilan puluh tahun. Oleh sebab itu Anda lihat, maka semua orang itu melihat kepada John Wesley. Karena waktu orang melihat John Wesley, dia hidup dalam kedisiplinan yang begitu tinggi. Maka orang akan kemudian memperoleh inspirasi daripada kehidupannya. Dan setelah dengan rela hati. Semua orang yang menyaksikan kehidupan daripada John Wesley. Akan menjadi pengikut-pengikut Kristus sama seperti John Wesley menjadi pengikut Kristus. Saya percaya orang tidak akan mengikuti Anda. Kalau kehidupan Anda itu tidak dibangun dalam disiplin yang tinggi dan disiplin yang kuat. Tetapi pada waktu orang mulai melihat saudara kehidupan Anda pada waktu Anda diajar, pada waktu Anda dihajar, pada waktu Anda dihukum, Anda tetap setia. Maka saya percaya orang akan men akan akan melihat kehidupan Anda dan Anda akan menjadi inspirasi buat orang lain. Mari kita kembali saudara. Nah bagaimana cara kita itu belajar dan bagaimana cara kita itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Saudara tidak ada pengajar yang lebih baik daripada roh kudus atau roh Allah itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam satu Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27. Maka Alkitab mencatat roh kudus. Memperkenalkan dirinya sebagai seorang guru buat kita. Mari kita lihat ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu, saudara roh kudus tidak ada di luar daripada diri kita. Dia tidak ada di luar daripada kehidupan kita, dia ada di dalam kita. Dan apa yang roh kudus lakukan, maka roh kudus, dia akan mengajar kita, sehingga kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Tetapi pengurapannya akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Dan percayalah bahwa pengajaran daripada roh kudus itu benar. Tidak ada dusta. Nah mengapa? Karena dia tidak berkata-kata tentang dirinya sendiri. Tetapi roh kudus akan berkata-kata tentang Kristus. Nah, apa yang roh kudus perbuat dalam kehidupan kita? Yohanes 16 ayat yang ke-13. Apabila roh kudus datang, the spirit of truth, maka roh kudus itu akan memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Setelah dikasih oleh Tuhan, saya percaya orang yang dituntun oleh roh kudus Orang yang dibimbing oleh roh kudus, orang yang diajar oleh roh kudus, maka roh kudus akan membawa kita, roh kudus akan menuntun kita untuk tenggelam di dalam kebenarannya. Nah apakah kebenaran itu? Yohanes 17 ayat 17 berkata bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dengan kata lain, jika seseorang itu dipimpin oleh roh kudus, seseorang itu dituntun oleh roh kudus, maka dia pasti akan senang membaca firman. Dia pasti akan senang merenungkan firman Tuhan. Dia pasti akan senang bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang dia mengerti dan firman yang dia baca dan firman yang mendatangkan ...iman dalam hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi pada waktu kita memberikan hidup kita dipimpin oleh roh kudus... ...yang akan memimpin kita untuk masuk dan tenggelam dalam seluruh kebenaran. Saudara maka Yohanes 15 ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-8. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan... Dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Di tengah-tengah di mana kita akan memulai pekerjaan kita. Di dalam kegelapan dan ketakutan, kekhawatiran yang menguasai seluruh penduduk bumi. Maka dengar ada satu janji Tuhan. Pada waktu anda tinggal di dalam Tuhan. Anda tinggal dalam kebenarannya. Firmannya tinggal dalam saudara. Minta apa saja. Maka Tuhan tidak akan menolak permintaan anda. Tuhan akan memberikan segala sesuatu. Yang kita perlukan. Yang percaya katakan amin. Nah saya akan akhiri. 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke 8 saudara untuk bisa disiplin, maka saudara dan saya perlu dilatih. New order, ah sorry, uh, new normal, ya. ini mendatangkan ada blessing in disguise. Nah terutama dalam kehidupan saya sendiri. Karena saya bersama-sama dengan anak-anak terpisah oleh karena jarak. Jadi Alfred ada di Surabaya... Dan Tiffany itu ada kemudian di Jakarta, dan kami tinggal di Medan. Tapi pada waktu kemudian, Saudara Alfred bisa bersama-sama dengan kami, ya, tinggal satu rumah. Nah, maka Saudara, gaya hidup kami itu mulai kemudian uh, berubah oleh karena jadwal daripada latihan kami. Nah, ini mulai ya mengalami peningkatan. Jadi, kalau dulu saya kemudian main sepeda statis. Nah, dengan break dua, dengan break tiga. Nah, maka karena ada anak, saudara, merasa terpacu. Saya kemudian, saudara, naikkan ke break empat. Dan kemudian, saudara, saya sengaja panggil anak saya. Fred, sini Fred. Papa break empat. Kamu berapa? Nah, saya 60 tahun, anak saya 26 tahun. Sudah pasti tidak akan bisa menang. Tetapi, saudara, kedisiplinan kita. Nah, ini menginspirasi kedisiplinan daripada orang-orang sekeliling kita. Maka Alfred berkata, "Aduh, Pak, gak sanggup, Pak, paling kuat tiga, tapi apa yang terjadi seminggu kemudian?" Pada waktu dia mau melatih dirinya, sekarang dia break lima, bahkan naik ke break enam. Saya masih di break empat. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan, demikian juga dengan ibadah, latihan badan ini terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal Mengapa? Karena ibadah itu mengandung janji Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang Tapi latihan badani, latihan jasmani Hanya anda gunakan untuk hidup saat ini saja 70 tahun, 80 tahun dan selesai Tapi pada waktu anda melatih hidup anda untuk beribadah Saudara, maka ibadah itu akan memiliki kegunaan yang luar biasa, benefit yang luar biasa sampai dengan kehidupan yang akan datang. Nah, mengapa kita perlu kemudian melatih ibadah kita? Nah, saya akan tutup Saudara lihat. Matius 26 ayat yang ke-41 berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, perhatikan baik Alkitab mencatat roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ulangi sekali lagi: roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam hidup kita, saudara, maka Alkitab mencatat ada manusia duniawi. Atau yang disebut manusia daging Dan yang kedua saudara ada manusia roh Nah di dalam kitab Galatia pasal yang kelima Ayat yang ke-19 sampai dengan 23 Maka perbuatan daging telah nyata Nah saudara apakah perbuatan daging itu Maka yang pertama perbuatan daging itu adalah percabulan kecemaran Hawa nafsu penyembahan berhala sihir perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Dan semuanya ini Saudara dikelompokkan menjadi perbuatan daging. Di manakah perbuatan-perbuatan ini ada? Perbuatan-perbuatan ini ada di dalam dimensi daging kita. Dan Alkitab berkata, daging itulah lemah. Tetapi roh itu adalah penurut. Nah kita lihat saudara, ayat berikutnya. Tetapi buah roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, dan penguasaan diri. Kesembilan, Buah roh kudus ini tidak ada dalam dimensi daging kita. Tapi sembilan buah roh kudus ini ada dalam dimensi roh kita. Nah perhatikan baik apa yang saya katakan ini. Saya mau taruh ini dalam roh saudara. Saudara pada waktu anak-anak muda... ...jatuh di dalam hal hawa nafsu... ...di mana mereka tidak bisa menguasai hawa nafsu dirinya. Maka... Seringkali kita memberikan nasihat seperti ini, kita berkata, ah begini, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kamu, nah maka kamu harus olahraga. Karena pada waktu kamu olahraga, kamu mengisi hidup kamu dengan hal-hal yang berguna. Energi kamu, kamu pakai untuk membangun otot kamu. Dan pada waktu kamu selesai olahraga, kamu menjadi letih dan kamu akan kehilangan kekuatan untuk hidup dalam hawa nafsu. Nah, mengapa kita memberikan nasihat seperti ini? Karena di sekolah kita diajar seperti ini. Di rumah pun kita diajar seperti ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi hari ini kita melihat bagaimana cara roh kudus, guru agung kita, kaunselor kita, mengajar kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Roma 8 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Saudara bagaimana cara kita mengalahkan daging kita Yang cenderung untuk berbuat cabul, berbuat cemar, berbuat hawa nafsu Menyembah berhala sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perseliraan roh pemecah, dan seterusnya. Saudara, Anda tidak bisa melatih daging Anda, karena tiap kali Anda melatih daging Anda, daging Anda akan berontak dan dia akan melawan Anda dengan berkata, kami tidak mampu dan kami tidak sanggup. Berapa banyak orang yang berusaha untuk mengatasi kelemahan tubuhnya, dia jatuh, dia jatuh, dia jatuh, dan jatuh lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat untuk mengalahkan kekuatan daripada daging kita. Anda harus melatih roh Anda. Karena roh Anda itu adalah roh yang menurut apa yang Anda ajarkan, disiplin-disiplin yang kemudian Anda tanamkan, itu akan kemudian berbuahkan. Buah daripada roh, kita mulai melatih kasih kita, yaitu di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi di tengah-tengah kesulitan ini kita melatih roh kita untuk memberi dan untuk membagi. Dan apa yang terjadi? Saya percaya pada waktu kasih itu, dia berakar, dia bertumbuh dan dia berbuah dalam hidup kita. Maka roh kita akan mengalahkan perbuatan daging kita. Percideraan akan dikalahkan, kecemaran akan dikalahkan, perpecahan akan dikalahkan. Kalau Anda kemudian melatih kesetiaan Anda, Anda setia. Di dalam beribadah kepada Tuhan. Anda setia mengembalikan perpuluhan Anda. Anda setia kemudian untuk memberikan persembahan buah sulung dan sebagainya. Anda lakukan itu dalam disiplin yang tinggi. Anda setia dalam hal itu. Maka apa yang terjadi? Saudara, kesetiaan itu akan memperkuat roh Anda. Dan pada waktu roh Anda menjadi kuat. Maka percayalah. Saudara, roh akan mematikan Perbuatan-perbuatan daging kita. Dan waktu daging Anda mati, maka Anda akan hidup. Anda bukan hanya hidup buat 70 tahun, 80 tahun. Tapi kita akan hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan apa yang kita akan alami, kalau Tuhan sanggup memelihara kehidupan Anda di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, maka terlebih-lebih lagi pada kekekalan. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi yang mengerti kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan hidup dalam disiplin atau tidak disiplin itu adalah pilihan Habit is something you do so often it become easy for you Kebiasaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan berulang ulang-ulang sehingga itu menjadi gampang buat kita Saudara kalau anda mendisiplinkan hidup anda untuk bangun pagi, maka bangun pagi tidak menjadi kesulitan buat kita pada waktu anda mendisiplinkan hidup anda untuk makan teratur pada jamnya maka percayalah itu tidak menjadi kesulitan buat kita pada waktu kita melatih roh kita dalam kesetiaan. Sekalipun kita kemudian dihajar, sekalipun kita dihukum. Tetapi kita tetap terus ada dalam pelayanan. Maka apa yang terjadi? Buah kesetiaan itu akan lahir. Dan buah kesetiaan itu yang akan mengalahkan perbuatan-perbuatan daging yang ada. Kasih itu akan mengalahkan perbuatan-perbuatan daging Anda. Saya tidak mau, saya tidak mau ada seorang pun dari antara Anda yang binasa pada waktu Tuhan menjemput kejaraan yang permai. Tapi saya berdoa, biarlah pada waktu sangkakala Allah yang terakhir ditiup, maka setiap kita itu akan diangkat menjemput Kristus di awan-awan yang permai. Hari ini, mari ambil keputusan yang mana yang Anda mau latih. Mari latih ibadah kita oh, oh, oh. Latihlah kita oh. lala, malam, malam, malam. Mari ambil waktu kita berdoa